penting bagi kita untuk mengetahui makna masjidil haram di dalam Al Qur'an dan juga di dalam Sunnah. Disebutkan oleh para ulama ya yang disusun oleh Dr. Muhammad Ali as ini setidaknya makna masjidil haram itu ada empat ya. Yang pertama makna masjidil haram itu apa, Pak? Ka'bah al mukarramah Ini diambil dari Firman Allah di dalam Surat Al-Baqarah ayat 144 ya wali wajhaka syattoral masjidil haram yang dimaksud dengan masjidil haram di situ adalah ka'bah ya, nanti juga diartikan oleh para ulama, maksud masjidil haram di dalam Al-Quran dan sunnah, ya, juga diartikan masjid secara keseluruhan ya, masjid secara keseluruhan diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah bersabda salatun fi masjidi khairun min alfi salatin fi masiwahu minal masajid illa al masjidil haram ya illa al masjidil haram jadi di hadis ini ada juga kalimat apa pak? kalimat masjidil haram kan kita ya? apa yang dimaksud dengan masjidil haram di hadis ini? apakah Ka'bah al-mukarramah? ya dimana kalau kita artikan ya secara keseluruhan hadis ini adalah solat di masjidku ini lebih utama daripada solat seribu kali di masjid-masjid selainnya. Kecuali apa? Kecuali Masjidil Haram. Ya, kecuali Masjidil Haram. Apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini? Yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah masjid secara keseluruhan. Ya, jadi kalau Ka'bah itu di mana, Pak? Di dalam Masjidil Haram kan gitu ya. Ada masjid secara keseluruhan, habis itu di tengah-tengahnya ada ada Ka'bah. Jadi bukan orang yang sholat di dalam Kaabah tapi apa orang yang sholat di masjid secara keseluruhan maka disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi ya itu lebih baik bahkan dari sholat di masjidnya Rasul yaitu masjid masjid Nabawi ya kalau di masjid Nabawi berapa pak perbandingannya seribu kali lebih baik daripada sholat di tempat lain kecuali Masjidil Haram kata Rasulullah, ya. Kalau Masjidil Haram berapa? Masjidil Haram itu eh uh, 100.000 kali. Ya. Masya allah Pak Ya. Jadi sering-seringlah Pak Kesana sana apa ya? Apalagi Ramadan, ya. Ya. Jadi sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan uh, keutamaan dari solat di Masjidil Haram itu. Ya, masjid secara keseluruhan Ya, nah, ada juga kalimat Masjidil Haram di ayat yang lain, dan maknanya adalah makna yang lain. Ya, disebutkan oleh para ulama, makna lain dari kalimat Masjidil Haram di dalam Al-Quran adalah Mekah. Ya, seperti apa firman Allah di dalam Surat Al-Isra ayat? Subhanalladzi asra biar abdihi, minal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Kan, ada kalimat Masjidil Haram kan? Apakah di situ maksudnya Kaabah atau Masjid secara keseluruhan? Nah, bukan Kaabah dan juga bukan Masjidil Keseluruhan disebutkan oleh para ulama. tetapi apa? Tetapi Mekah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengisrokan. Artinya apa? Menjadikan atau menjalankan ya isroh. Berarti apa? Dari Mekah ke mana? Ke Masjidil aqsa yaitu Palestine atau Yerusalem tepatnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari Mekah ke uh, Masjidil Aqsa di, di Palestine ya. Jadi ketika disebut kalimat masjidil haram di situ adalah Mekah al, -Al mukarramah ya. Begitu juga ada firman Allah di dalam surat al fatih ayat 25 ketika Allah katakan begini هم الذين كفروا ya mereka lah orang-orang kafir yang menghalangi kamu dari masuk masjidil haram ah ini maksudnya apa pak mereka lah orang-orang kafir yang menghalangi kamu masuk ke masjidil haram apa maksudnya masjidil haram di situ apakah masuk kaabah atau masuk masjid keseluruhan atau masuk mekah yang dimaksud dengan Masjidil Haram di dalam ya, Firman Allah dalam surat Al-Fatih Ayat 25 Itu adalah Mekah Yang mana kita tahu Ketika peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu Ya di saat Rasul dan para sahabatnya Mau melakukan ibadah haji kan, Maka kemudian apa Sampai di Hudaibiyah Dapat berita dari penduduk Mekah Kalau Orang-orang Mekah, pembesar-pembesar Mekah itu Quraisy musyrikin Melarang apa, Pak? Melarang Rasulullah dan para sahabatnya untuk masuk ke Ke Mekah Artinya Hudaybiyah itu di luar Di luar Mekah Yang nanti Itu cikal bakal muncul apa, Pak? Cikal bakal muncul perjanjian Hudaybiyah. Artinya apa? Orang-orang kafir ketika itu menghalangi Ya, menghalangi orang-orang yang beriman yaitu Rasulullah dan para sahabatnya untuk masuk Masjidil Haram yang dimaksud Masjidil Haram di situ adalah Mekah. Nah yang terakhir Masjidil Haram ya yang ada di dalam Al-Quran diartikan oleh para ulama apa pak adalah tanah haram secara keseluruhan. Ya jadi ada yang pertama tadi apa pak Ka'bah yang kedua masjid secara keseluruhan. Yang ketiga Mekah Yang keempat Tanah Haram. Ya, Tanah Haram itu berarti lebih luas lagi. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati ya, disebutkan oleh para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal musyriquna najasun. Fala masjid al Haram ba'da 'amihim hada. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 28, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Innal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Ya, apa maksudnya, Pak? Orang musyrik itu itu najis. Dan kata Allah jangan sampai mereka memasuki Masjidil Haram ya, Setelah tahun ini Maksudnya setelah Futuh Mekah Jadi kalau setelah Futuh Mekah itu Rasulullah SAW sudah menguasai Mekah ya, Sudah memimpin Mekah ya. Maka setelah tahun itu Jangan sampai orang musyrik itu masuk ke Masjidil Haram Nah apa maksudnya? apakah masuk ke Ka'bah apakah masuk ke apa tadi masjid secara keseluruhan atau masuk ke Mekah atau masuk ke tanah haram nah, ya. makanya disimpulkan oleh para ulama yang dimaksud masjidil haram di ayat tersebut at-tawbah ayat 28 itu adalah tanah haram secara keseluruhan maka kalau hari ini ada orang-orang musyrik misalnya ingin masuk Masjidil Haram atau masuk ke Mekah maka mereka tidak diperbolehkan. Tapi sekarang memang ya tanda kiamat sudah dekat kali bayak. Saya kemarin dapat video, ya mudah-mudahan video ini salah gitu ya. Ada orang-orang musyriklah begitu ya. Ya mereka menjadikan Mekah itu sebagai sebagai tempat wisata katanya. Ya. Artinya apa? Kalau itu benar, maka mereka sudah melanggar ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT. Yang mana Allah mengatakan, jangan sampai mereka, orang-orang musyrik, ya memasuki apa pak? Kalau dalam ayat disebutkan Masjidil Haram. Tapi diartikan oleh para ulama Masjidil Haram, disitu adalah tanah haram sejarah keseluruhan.